kakak-kakak dan juga adik-adik yang dikasih Tuhan Shalom Kapuji Shalom juga untuk kakak-kakak -kak dan juga adik-adik layan yang mendengarkan di rumah nah kembali lagi nih di podcast welcome in Christmas with PA Shalom yay. yay nah Kapuji gimana nih kabarnya Kapuji Wah Puji Tuhan kabarnya oke okay banget Kak Iwan Wah, puji Tuhan. Kalau aku juga nikah Seperti kak puji, baik, luar biasa deh pokoknya. Nah, ngomong-ngomong nih, kak. Kita udah sampai di episode 4 di podcast ini. Wah, wow. episode 4 nih, kak. Berarti episode terakhir. Yang artinya kita sudah dekat banget nih sama perayaan Natal PA. Wah. Wow. Nah, Sebelum kita lanjut nih, masuk lebih dalam lagi di dalam podcast ini. Seperti biasa Kak Puji, kita nggak ngobrol berdua aja loh malam ini. Kita akan ditemani oleh dua adik layan. Yang pertama Hei. adalah Nia Holi. Lalu yang kedua ada Feli. Nah, kalau gitu Kak, berhubung adik-adik kita sudah datang, sudah siap. Kita boleh langsung aja nih ya, Kak. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang mau kita tanyakan. Oke, nah kalau gitu, kira-kira adik-adik udah siap belum nih? sudah Kak. Oke, dia udah, udah siap, Feli. Kira-kira udah siap belum, Feli? Udah siap dong. Oke, wow. mantap. Kalau gitu, Kayoan mau tanya dulu nih, kabarnya adik-adik selama seminggu ini seperti apa sih? Mungkin uh, boleh dimulai dari Mia dulu, baru dilanjutkan sama Feli. Boleh, Mia? Dijawab. Selama seminggu ini, kabarnya baik aja Kak. Hmm, seminggu ini kabarnya baik. Wah, oke. Okay. Puji Tuhan ya, kalau gitu kabar adik-adik baik. Eh, kak Puji sekarang mau tanya nih gimana persiapan adik-adik buat menyambut Natal nih udah punya apa aja sih di rumah uh, di rumah udah pasang pohon Natal udah ada baju buat Natal juga sama mama udah bikin wow. buat makan kue wow. Wow. mantap Sang sekali ya, sangat well prepared banget ya kak kalau Mia gimana nih persiapan Natalnya udah apa aja Aku belum pasang tolong Kak. Oke. Okay. Tapi bagi sih udah tahu yang ini. Wah. Oke, okay, Mia. Keren sekali. Kalau tadi kan Kak Pucci mengasihi orang-orang di sekitar Kak Puji. juga. Kapuci mau tanya nih sama Mia. Mia mengasihi nggak orang-orang di sekitar Mia? Mengasihi, Kak. Eh, Oke. Okay. Nah, kalau Feli, Feli juga kira-kira gimana nih? Mengasihi enggak orang-orang di sekitar Feli? Mengasihi. Kita dong, kak. Keren, Kak Puji. Keren, Kak. Nah, kalau Kapuji nih adik-adik dan juga Kayoan Kapuji tuh mengasihi orang-orang di sekitar Kapuji. Tapi kadang Kapuji tuh juga suka agak kesel marah atau ngambek enggak sih sama orang-orang sekitar orang-orang yang Kapuji kasihi tapi karena Kapuji kesel juga gitu ngambek atau bahkan marah gitu nah coba Kapuji mau tanya nih ceritain dong sedikit nih dari Feli dulu karena enggak sih kesel ngambek atau marah sama orang yang Feli kasihi boleh disebutin dulu nih misal orang yang dikasihi itu misalnya uh, kalau Kapuji karena jauh dari orang tua misal uh, temen deket nih sayang nih tapi Kapuji suka kesel karena ini, ini, ini. Nah, kalau Feli boleh nggak diceritain dikit? kesel uh, Pernah nggak kesel sama orang yang dikasihi? Terus juga, um, itu orang yang dikasihnya tuh siapa dan keselnya karena apa gitu, Feli? Um, pernah, Kak. Ini sama sahabat. Jadi kan aku punya tiga teman dekat, sahabat aku. Nah, mereka mm -hmm. tuh berdua suka kadang-kadang kalau udah fokus ngobrol tuh aku suka dilupain, Kak, kadang-kadang. Jadi aku suka kesel. Oh, oke. Okay. Uh, tapi tetap Oh oke okay, oke okay. kok oh, agak mirip ya sama Kapuji Kapuji juga tetam dan siap. tiga orang sama-sama Oke okay, Feli Wah berarti walaupun kadang kita mengasihi tapi kadang suka kesel juga ya Feli ya. Oke okay. Nah sekarang kalau Mia nih Mia Mia pernah nggak kesel sama orang yang Mia kasihhi masih pertanyaan yang sama dan karena apa sih keselnya itu boleh diceritain sedikit gak Nah, mama kak uh, sahabat juga hmm? uh, kalau udah main bareng berduaan doang, kalungannya kita bertiga nih. Uh, Karena mereka uh, udah main berduaan doang di lokal nanti, nanti nantinya uh, mereka juga ngajakin <tuh> jadi sedikit kesel. Oh, oke. Okay. Kayaknya kasusnya sama nih, Kak Iwan. Jadi punya temen nih, bertiga, terus suka dikacangin ya, ya, gitu. Tapi tetap kan adik-adik, Feli dan juga Mia. Oke. Okay. Wah, puji Tuhan nih. Berarti kasusnya sama ya, Kak. Sama-sama uh, teman dekat gitu ya. Kalau tadi Kak Puji uh, sama orang tua, kalau Kayuan juga biasanya sama orang tua nih adik-adik, karena kan sekarang lebih sering di rumah ya, jadi uh, biasanya suka sebel gitu. Padahal sayang sama mama dan papa gitu, mengasihi mama dan papa, tapi kadang-kadang suka aduh sebel banget nih, misalnya kalau Kayuan disuruh-suruh terus gitu. Padahal sebenarnya minta tolong gitu ya butuh bantuan, tapi kadang-kadang Kayuan suka sebel sendiri gitu. Nah kira-kira adik-adik uh, kalau tadi kan. Uh, udah nih cerita tentang marahnya, tentang keselnya nih sama, uh, kalau adik-adik berarti sama teman adik-adik nih nah gimana sih Kayoan mau tahu nih cara adik-adik uh, mengatasinya nih mengatasi rasa sebel rasa kesel itu sama orang-orang yang dikasihi gitu kalau mengatasinya kok um, itu tuh ini hmm, Oh Mia berdoa ya biasanya. Wah nah tapi Mia suka ngomong nggak nih sama temennya? Misalnya jangan begitu dong gitu. Wah. Oh nggak berani ya Mia ya. Oh berarti uh, ya udah ngomong ke Tuhan aja berdoa aja sama Tuhan supaya uh, berdoa buat temennya dan buat Mia supaya rasa sembelah hilang gitu ya. Kalau Feli kira-kira gimana? Apakah uh, solusinya sama? atau mungkin Feli lebih berani nih untuk kayak ngasih tahu temen kamu jangan begitu dong kan kita temenan gitu-gitu coba boleh dijawab Feli kalau aku sama kemia juga doain karena Mama selalu bilang aku kalau misalkan ada yang jahatin atau kayak nggak temenin doain aja tapi emang bener kan nanti dia baik sendiri kan sama aku temenan lagi kayak dulu wah Kak Iwan oh. nih kita belajar banyak banget nih dari adik-adik. Wah, keren banget ya Kapuji ya. Nah, Kapuji kalau gitu aku mau tahu nih, kira-kira kan tadi kita udah ngomong-ngomong nih tentang oh iya, Feli mengasihi, Kapuji mengasihi dan Kayuan juga, Mia juga. Nah, kira-kira menurut adik-adik tuh mengasihi itu apa sih? Kalau gitu mulai dari Feli. Kalau menurut aku mengasihi itu sambil dengan menyanyi bersama menyayangi, menghormati juga, menghargai juga. Nah, sesamanya tuh siapa sih, Feli? Kak Iwan, mau tahu dong. Ke semua orang, ke orang tua, ke teman, ke guru-guru, ke masyarakat, ke teman-teman dekat, di tangga juga mengasih, kan. Wah, arah habis keren nih, Kak adik-adik kita, Kak Iwan. Menurut Mia, mengasih itu apa sih, Mia? Kalau menurut aku, mengasih itu kayak menolong. Terus bagi mengasihkan bersama kayak berbagi apa gitu menyayangi satu sama lain baik aja. Wah hebat banget ya Kak puji adik-adik ini. Iya adik-adik kita keren keren banget kayak Wan hey, bang, bang, bang, bang Tadi kan Mia bilang kalau sempat kesel nih sama temennya gitu kan. Kita mengasihi, tapi namanya kesel wajar ya, kadang kita kesel. Nah tadi Mia udah tahu nih cara mengatasinya, Kak, yaitu dengan doakan gitu kan. Nah Kak Puji mau tanya, dengan Mia mendoakan itu secara nggak langsung Mia mengampuni nggak sih atau maafin nggak sih uh, temen Mia itu atau mungkin dia ya orang lain yang menyakiti Mia gitu atau yang bikin Mia marah atau kesel gitu. Boleh nggak Mia? Uh, aku sih kalau kadang-kadang nah, eh, bukan, karena aku uh, maafin. Wah, keren banget! Jadi, dimaafin ya, Mia? Ya, jadi nggak disimpan nih di hati, tapi kita doain terus dimaafin. Hmm. Nah, sih, kata -kata. sekarang buat file ini, pertanyaan terakhir sama juga sih untuk... Tanya dengan Mia, "Feli kan tadi juga sama petesel atau marah nih sama temen Feli gitu kan?" Ini dimana Feli disitu juga sama-sama ngedoain sama Yuda, biarin aja. Nanti juga, eh, temennya baik lagi tuh sama Feli. Nah, dengan Feli mendoakan tuh secara nggak langsung. Feli maafin juga nggak sih temen temannya itu. "Mau makan Kak Bastil, maafkan dong." Wah, Kak Iwan, adik-adik kita keren-keren sekali, Kak Iwan. Ah, Kak Yohan, nggak kerasa banget nih, kita udah ngobrol sama adik-adik, tadi adik-adik juga udah sedikit cerita nih, gitu, kalau adik-adik juga mengasihi, walaupun mengasihi juga kadang kita bisa kesel, gitu. Bahkan adik-adik udah ngerti nih langsung, Kak Yohan, gimana sih cara ngatasi keselnya itu supaya nggak kesel lagi, dan bahkan mereka mau untuk maafkan atau mengampuni nih, Kak Yohan. Iya, Kak, keren banget ya. Mereka udah langsung... Uh, tahu caranya itu ya udah kita berdoa aja kita doakan teman-teman uh, kita gitu ya kak kita doakan orang yang aduh kayaknya bikin kita kesel gitu mereka juga sudah uh, langsung mengampuni gitu ya keren banget sih kapuji wah iya keren banget nih kapuji ya kita sudah di episode terakhir nah, tapi sayangnya nih kapuji karena kita udah di penghujung podcast kita harus uh, berpisah nih Kak sama adik-adik hmm, lain sebisa, kita, sekali. kita bisa iya, sama Mia dan sama Feli. Nah Kak kayaknya nih di setiap episode itu kan ada ini ya Kak Puji, clue, clue gitu. gitu. sudah so ya, bener banget Kak Nah cluenya apa nih kira-kira ini di, udah di episode terakhir, adik, adik udah kepo banget nih dan kakak -kak lain yang lain juga udah kepo banget. Uh, cluenya nih apa nih di episode terakhir? keluarnya adalah adik-adik tuh sayang banget sama dia. Apa tuh ya kira-kira ya? Wah, adik-adik dan juga karyawan. Buat Feli dan juga Mia dulu ya, terima kasih banyak nih udah ngobrol bareng sama Kapuji sama karyawan hari ini ya. Nah terima kasih juga buat kakak-kakak dan juga adik-adik nih karyawan yang udah ikutin kita. Dari podcast pertama sampai podcast terakhir, Kak Yohan. Iya, benar banget, Kak Puji. Pendengar setia, <laughs> eh, Kak Puji. Kak Yohan mau mengucapkan eh, sampai ketemu di Natal PA. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!